Oke okay, Pak kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengganti tema pada emulator PS3, RPCS3 ya Dan sebenarnya untuk tema defaultnya adalah kalian bisa melihat di sini juga warna putih ya Dan jujur kalau saya melihat warna putih gini lama-kelamaan mata saya jadi perih, jadi sakit gitu ya Dan saya kebiasaan sih pakai tema dark di Facebook, di Twitter, di Windows Explorer pun Saya pakai tema dark gitu dan karena ya lebih enak aja sih untuk dilihatnya Nah sebenarnya untuk cara mengganti Uh, warnanya atau mungkin temanya gampang banget ini nggak harus uh, kalian download uh, temanya gitu ya masing-masing nggak -masing harus gitu jadi ini udah disediain dari RPCS3-nya ya setidaknya untuk tema defaultnya ya itu udah disediain gitu nah untuk cara mengatainya tinggal kalian klik aja ke yang configuration terus kalian klik yang GUI gitu ya atau uh, GUI nah setelah itu di sini akan ada tulisan UI Star Sheet gitu ya, dan tinggal kalian klik aja untuk yang Uh, tema yang mau kalian pakai atau yang pengen yang kalian uh, aplikasikan gitu, misalnya di sini ada yorha gitu, atau temanya nier, tinggal kalian klik apply aja dan nanti akan uh, berganti ya, tinggal kalian tungguin aja untuk uh, temanya sampai berganti, nanti di sini akan berganti temanya. Cuman karena di sini kita akan mengganti ke tema yang uh, gelap atau di sini ada tulisan kuroi, ya. kuroi itu hitam ya kalau bahasa Jepangnya, ya. kalau nggak salah cuma nggak tahu juga bahasa Jepang saya jelek ya. Sini kita akan klik aja ya untuk yang kuroi dan kita akan klik yang apply. Nah setelah itu tinggal kalian tungguin dan nanti akan berganti ke tema yang gelap. Cuman gelapnya ini bukan cuman satu doang, sini juga ada yang lainnya ya. Misalnya di sini ada skyline. Coba sini kita akan lihat skyline. Saya juga belum coba sih skyline kayak gimana? Oke kayak gitu. Ada ungu-ungunya. Cuman kalau skyline suka gitu ya silahkan. Saya lebih suka yang uh, kuroi sajalah gitu ya kalian klik apply dan ya setelah itu kalian save. cuman kalau kalian nggak uh, klik apply di UI di sini, kalau kalian klik yang di sini itu nggak akan berganti untuk temanya. setahu saya sih, kemarin saya juga udah coba kayak gitu, cuma nggak tahu juga uh, mungkin ini kayak ngeglitch ya untuk tombol apply di sini nggak nggak nggak kayak nggak nggak respon aja gitu. setelah itu kalian tinggal klik uh, save aja gitu ya dan udah tema kalian udah berganti ke tema gelap gitu atau tema yang kalian mau gitu atau yang kalian pengenin. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for Bye bye.